Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya, Derosa Otomotif Salam sejahtera bagi kita semua Semoga di hari yang cerah ini kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan Diberikan kesehatan Dijauhkan dari mara bahaya dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin ya Allah, ya 'Alamin. Pertama-tama, dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah terlimpahkan berkah dan rahmatnya nya pada kita semua. Dan tak lupa, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kami minjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang yang akan memberikan syafaat bagi kita di kemudian hari Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang menonton di channel saya saya mengucapkan terima kasih yang sangat tak terhingga dan juga mohon dimaklumi apabila ada batas ada kekurangan dalam konten-konten saya Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan Baik, sebelumnya saya akan mereview beberapa unit kendaraan Yang akan saya hadirkan kepada saudara-saudara semua Semoga konten-konten yang saya suguhkan bisa menjadi bahan pertimbangan Bisa menjadi bahan referensi yang membutuhkan kendaraan mobil ya Baik, saudara yang berbahagia Sebelum kita akan mulai saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama ini masih ada ya. Tipenya tipe Mobilio e Prestige tahun 2014 bertransmisi otomatis warna hitam. Pajaknya di bulan 6 panjang ya. Bulan 6 2022. Pajaknya bulan Juli. Kilometernya baru 90.000 km, service record saudara. Kita jual di DP harga OTR nya 125 juta nego untuk DP minimal DP 20 juta angsuran di 3,3 jutaan dikali 47 bulan baik selanjutnya kita ada di BRV tahun 2019 tipenya tipe E ya tipe E CVT tahun 2019 ini kita buka harga di 210 juta pajaknya di bulan 6 juga bulan 6 panjang tahun depan ya ini harganya 210 juta untuk DP kredit di 40 juta angsurannya 5,3 Insya Allah mobilnya bagus ya, enggak ada masalah BRV tipe E VTEC ACVT Tahun 2019 Selanjutnya Frit 2010 tipe PSD. Ini DP 25, angsuran 3,3 sudah termasuk balik nama ya. Tipe PSD yang paling tertinggi, pajaknya panjang bulan 11. Kalau nggak balik nama DP 20, angsuran 3.100 ya, Saudara. So, Untuk perpanjang pun bisa di saya langsung kita layani sampai kapan saja tetap siap bantu aman ya nggak bekas banjir nggak bekas eksiden besar kalau lecet-lecet ada wajar ya kalau eksiden kecil sebatas itu aja tapi untuk eksiden besar Insya Allah nggak ada aman semua terjamin kursinya pun sudah captain seat ya. 2010 yang sudah model facelift. Dual airbag dan ABS ya, Saudara. AC-nya pun sudah digital. Baik selanjutnya kita ada Toyota RAS ya tahun 2011 bertransmisi manual tipe G RAS 2011 manual tipe G ya untuk DP minimal DP 20 juta angsuran 3,3 dikali 47 bulan. Mas ya, saudara tahun 2011. Kursinya option ya. diretrim MPTech tapi bisa dicopot. Aman enggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Kursi belakang tersedia ya. Bahan bahannya masih cukup tebal saudara. -saudara. Insya Allah harga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi untuk di Lebaran ya. lanjutnya mobil Sigra warna putih tahun 2016 tipe R deluxe ya ya velgnya sudah di option bagus banget jauh lebih sporty kondisi tinggal pakai aman enggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Kilometernya masih rendah ya, 63.000 Interior masih sangat original, bersih Tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak, aman terkendali Ya saudara-saudara pajaknya Desember ya, 2021, platnya empat Ganjil Mumpung yang mau membeli secara kredit masih bisa dilayani oleh finance Saudara-saudara insya Allah bisa memberikan bahan rekomendasi Buat saudara yang mau membeli kendaraan mobil Untuk proses SNK kita siap bantu ya perpanjangan maupun balik nama insya Allah kita siap bantu Nah saudara berikut konten-konten yang tadi saya tampilkan Buat teman-teman yang tertarik silahkan banget untuk datang ke toko saya di Serba Oto Palam Semi Blok A5 nomor 2 Karawaci Tangerang ya Bisa menghubungi saya langsung Gedi Rosadi atau Menir Insya Allah kita siap bantu saudara, -saudara. Sekian Konten-konten yang tadi saya uraikan Apabila Kekurangan Dalam penyuguhan Mohon maklum dan mohon dimaafkan saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses Hai derosa otomotif